aduh lumayan uang oh, pendapatan hari ini ya sepuluh ribu, wah kencang oh, perlu bisa pinjamkan uang sepuluh kan eh, ribu sebentar kau sedang ke nomor harus segera ganti eh kau sembarang saja ini uang sepuluh ribu sebentar pakai beli beras, ah. yang sepuluh ribu pakai beli popok bayi mau kasih di kaun tidak ada yang bisa pakai beli sebentar, wah setahun dulu berdua masih ah orang sekikir kayak kaun Pedro, berbagi itu indah, Iya, memang berbagi itu indah. Cuman masalahnya kalau saya tidak beli beras, saya punya anak istri di rumah makan apa, suruh sebentar. Ay, Pedro, pas makan dan singkong, istri, saya masalah ini, saya butuh sekali uang, tau. Nah. Bisa, bos, soalnya saya punya istri juga ini, butuh empat sehat, lima wafat ini. Saya Pedro. Hai, pokoknya itu sudah intinya. Saya minta maaf untuk kali ini, saya tidak bisa bantu kau. Saya minta maaf betul, soalnya ini pendapatan ini hari ini, ini ya Kenungkong tidak ada sama sekali. Ini pagi kau sudah dapat berapa? Oke, kau? Masukkan. Masukkan. Dengerin itu, saya dengerin itu. Hei, dia punya motor tidak kuat dimendak gitu. Masuk den dengan den saya? Tidak, den dengerin saya Lari kencang tidak, kalau tidak kencang saya tidak mau naik. Marlon, jangan balar motor. Lari kenyataan pun saya bisa. Hmm, itu sudah. Yang begin begin sudah. Kut balar balari kenyataan, maka demi istri kesinggal kemarin. Ojek tidak nih? Oh, oh. oh maaf sudah. Kamliat itu motor rental di kuat di Mendaki. Kalau di saya naik gratis turun bayar. Ba, okay, soal tunggu kanan? Eh? Oh, sekian, jangsu kan? Okey, kas, bosku. Wih, kenapa itu aneh? Dia terus-terus yang dapat penumpang, dia sampai dia main demen harus dia ni. Bahaya ini setelah ada penariklah dia ni, nee. <laughs> Bos, itu Fedra, makanya jangan baik eh, saya, betul, betul pelanggan banyak oh, Ini in, hari kepunya punya rejeki saya kan, ya mungkin hari-hari berikut lagi Ini kau baru satu orang saya begini, sombong susu mati orang yang sama. dia bayar berapa kau? ah Bos, sekarang intinya uang, biar orang-orang yang intinya uang Iya intinya uang kan kalau dia tidak ojek selama satu hari berarti kau tidak pemasukan. Kalau saya begin biar tidak ada pendapat ini hari besok pasti ada bos. Hah? mana buktinya mana? Kita tunggu besok pasti ada satu pelanggan <tuk> Ojek ojek ojek Halo, ha, ojek ojek ojek jadi, misuk, peniling, dia sudah dapat penumpang dari tadi tuh dia sudah banyak dari tadi dari, dari pagi dia terus tidak kata ya biasanya ini <tos> dia saja habis dia muka ke orang susah dia biar mau ke orang susah begitu dia penumpang sebanyak dari tadi pagi dia terus dia tidak pesan sama sekali ini bagaimana bro mau tahu bagaimana cara dapat banyak penumpang dari Sabang sampai Maroke caranya bagaimana bro mau cari tahu sendiri ya, <tos> Datangi, halo, iya, bagaimana? Mari masuk, oh, adopsi dong, adopsi, adopsi, eh, bagaimana? Ojek hari ini, eh, ojek bagaimana? Tidak satu pun, penumpang saya dapat. Ini Rito ini saya harus tunggu dia, ini. dia pakainya pakai obat, ya. Mana saya mau penumpang, di dia hasilnya. Saya tidak pernah dapat dari tadi pagi Dari tadi pagi saya belum dapat satu penumpang Waih Wai, Begitu Madya Kamu bagaimana mungkin dia merejiki esok ini hari Wai, tadi, kopi belum ada lah Kopi dulu om pak Memangnya ada kopi yang kau di sini? Eh, tidak juga sih Ya namanya kalau kita bertamu di rumah orang kan biasa ada kopi begitu Nah, Kopi saya kau itu kan sekarang Tunggu lama eh? nah, ya? Begitu kaya tadi ya eh lagi minum, Hai begitu tadi, kan kalau begini kan kepala empening jadi segar kembali, minum ya, eh? Ya ini kopi tidak gula nih, tadi kan kopi makanya saya buat kopi tadi, iya kan namanya yang buat kopi, kopi itu di mana-mana harus pakai gula, ini pahit sekali, like, kita punya masalah loh nih. Hey, biasa, minum, Biar susah, tidak jadi minum lagi. Biar kalau aku mau minum. Ini <tuluh> <tuluh> <tuluh> itu akibat terlalu sombong di pangkalan. <tuluh> oh, <boleh>. <tuluh> <tuluh> <tuluh> Makanya jangan terlalu sombong. <tuluh> Hai Pedro, kau jangan banyak omong, Mari kubantu saya sini. Hai, makanya jangan sholat sombong. Jadi, oh bro, hai, sudah? <lacht> <lacht> <lacht> oke. Okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel kami dan terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Hai, risetnya kosong. Eh, tidak ada yang ribet, <lacht> sahabat. Oke. Aje. Mari kencang kotet. Jangan kan balarin motor. <laughs> Bukan begitu. <laughs> Jangan kan balarin motor. Eh bisa dijelengin om gue. Beer kok. <laughs> Beer kok. <laughs> <laughs> <Beer, koko. laughs> <Beer, koko. laughs> enak. <laughs> ah, enak kali lah. Ini mau sekali deh. Guys ini yang di belakang menonton sekali.